Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namun budaya. Saya KD Ayudia Mutiara Dewi, dengan ini, 2019, Saya akan bercerita tentang calon narang. Konon katanya, tidak boleh mementaskan calon narang di desa adat Legian. Ya, Legian, tempat tinggal saya, calon narang tidak boleh ada. Desa adat Legian tidak boleh mengadakan calon narang. Mengapa demikian? Sebelumnya udah pada tahu dong ya, apa itu calon arang? Singkat cerita, sore hari itu setelah bersembahyang, saat odalan di Pura Agung, desa adat Legian, saya berbelanja nih, dan kebetulan di sebelah saya. Ada pemain saya. Beliau biasa saya panggil Om, Oman, Wak, Wakman. Ya, begitulah. Cakap-cakap tentang calon narang saat itu sedang ramainya pagelangan calon narang. Sana-sini ada pementasan, nyeletuklah saya. Om, di legian, kamu gak pernah ada calon narang ya? Eh tapi kalau ada ayah nggak mau ikut nari ah, it's ayah atau yaya itu panggilan akrab saya kalau di lingkungan keluarga. tapi orang-orang tua di rumah sering memanggil saya dek atau kade. ikut nari ah serem nih kayaknya biasanya nonton di tv aja udah merinding, nggak kebayang deh kalau ikut nari. Ye, kadek gak tahu ceritanya nih. Di legian lo gak boleh ada calon narang. Masa ya om? Ah, oh, pantas. Selama pantes. ayah gak pernah nih tuh calon Ceritanya waktu oh, masih SMP. Iya gitu katanya dek desa Legian percaya nggak boleh ada calon narang di Legian gimana ceritanya tuh gini-gini om? om ceritain indah dari asal mula Legian dulu ya Iya ya Om nggak sabar ya Legian, legian Desa yang terkenal Angker Legian dulu bukan legian namanya Legian itu dulu Disebut Karang kemanisan Karang kemanisan Itu biasanya didengar Dari ucapan Sadak Pateh Saat Odalan di pura yang didengar bukanlah damu legian Bukan Yang biasa diucapkan itu Damu karang kemanisan Damu karang kemanisan Damu karang kemanisan Gitu deh Karang kemanisan itu artinya gini Karang itu artinya desa atau wilayah Kemanisan berasal dari kata manis Ditambah awalan ke dan akhiran an Manis itu artinya Indah dalam pemandangan Asri dalam pergaulan Makmur dalam kehidupan Tapi lama-kelamaan Karang kemanisan itu berubahlah jadi legian. Legian itu berasal dari kata "legi", tahu deh artinya "legi". Sama juga, arti kata "legi" itu "manis", tapi di samping arti kata "manis" itu "legi" juga berarti panas, serang. Nah, dari sanalah, dari pemaparan tersebut, muncullah mitos dilarang ada calon narang di desa adat Legian. Dulu, orang pernah ada calon narang deh. Kan? Pertama kali ada calon narang di sini, "wih, sekitar tahun dua ribuan." Pementasan sudah berjalan Ya udah hampir sukses itu dek Tapi Di ujungnya Banyak sekali orang kerasukan Sampai anak-anak kecil Di bawah umur aduh, Masih SD, masih TK Ya nggak wajar lah Wih kerauhan dek Meglempan, milah, -milah. Aduh Kok udah ngebayangin lagi itu. Besok-besoknya nih, semakin hari di legian itu serasa kena musibah gering agung. Angka kematian bertambah, orang sakit sana-sini kepanjangan tuh, dek. Dari sanalah menyimpulkan bahwa calon orang itu gak boleh dipentaskan lagi di legian. Wih, seram ya om Terus sampai sekarang ada calon darang ya Iya dek, semua masyarakat legan ya Mau gak mau, percaya gak percaya, namanya juga mitos Sampai sekarang nggak pernah ada yang berani membuat calon darang Begitulah kisah di desa adat legian Sampai saat ini masyarakat legian mempercayai bahwa calon calonaran tidak boleh dipentaskan di desa adat legian Sekian yang dapat saya sampaikan Akhir kata saya tutup dengan Om Santi Santi Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Terima kasih.